Apa kabar semuanya? Semoga kalian selalu sehat dan dibanyakin rezekinya. Amin. Jumpa lagi dengan saya di sini di channel Bengkel 27. Tahukah kalian fungsi dari filter oli untuk permesinan, khususnya untuk mesin diesel? Di sini saya akan membahas sedikit tentang fungsi filter oli pada mesin diesel. Tapi sebelum kita lanjut, baiknya kalian tekan tombol subscribe-nya, lalu tekan tanda loncengnya, like dan komen di bawah kolom komentar. Terima kasih. Pada dasarnya, fungsi utama dari filter oli adalah, untuk menyaring berbagai kotoran dari oli karena, oli mesin yang digunakan terus-menerus akan gampang buat terkontaminasi dengan kotoran. Adanya kontaminan akan membuat kualitas oli menjadi berkurang. Supaya kinerja oli bisa berjalan dengan baik, maka diperlukan sebuah filter oli pada mesin. Filter oli akan membuat berbagai kontaminan seperti karbon, gram besi, dan kotoran tidak bercampur di dalam mesin diesel fungsi filter juga untuk mendistribusi oli mesin haruslah bisa berjalan dengan stabil agar kondisi mesin bisa terjaga dengan baik karena jika filter oli bermasalah maka performa mesin akan sangat terganggu dan akan membuat mesin tidak bekerja dengan baik komponen mesin akan rusak yang membuat mesin cepat aus karena adanya sebuah gesekan yang berlebihan filter oli juga berfungsi menyaring kotoran pada oli mesin Menyaring kotoran pada oli, adalah salah satu fungsi paling utama dan penting pada filter oli. Oli yang digunakan secara terus-menerus akan terkontaminasi oleh kotoran, baik yang berasal dari luar maupun dari dalam. Hal ini tentu akan membuat kualitas oli semakin menurun. Agar fungsi oli tetap dapat dioptimalkan, sistem sirkulasi penyaringan sangat dibutuhkan. Dengan adanya filter oli ini, kontaminan seperti gram besi, karbon, atau kotoran lainnya tidak akan bercampur dengan mesin. Risiko tidak mengganti filter oli, terhambatnya aliran, atau distribusi oli dapat memicu gesekan pada komponen mesin. Gesekan yang terjadi terus-menerus ini dapat mengakibatkan kausan pada mesin terutama pada bagian noken as, bearing mesin, bahkan piston. Apabila kerusakan ini dibiarkan saja terus-menerus, mesin akan mengalami kerusakan lain yang lebih berat dan perbaikan lebih besar dengan biaya yang jauh lebih banyak juga. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bisa berguna dan bermanfaat